Malam 1 Januari atau malam tahun baru selalu identik dengan suara trompet dan petasan. Dan pada malam itu juga dijadikan momen untuk jalan-jalan sama pasangan atau keluarga. Atau teman satu circle untuk nonton pesta kembang api. Tapi, jika kalian bosan dengan kembang api yang gitu-gitu aja, tenang. Ombos punya recommended ide kreatif dengan kembang api. Dan berikut ide kreatif dengan petasan kembang api versi doktrin ngapak. Tama cedak-ceduk manual ide kreatif pertama dari dua orang cewek yang bercoget dengan efek asli dari petasan api disco layaknya efek-efek cedak-ceduk -efek di tiktok seperti ini <tik> Ah keren, sangat kreatif Mungkin besok perlu dicoba pakai efek last mbak Biar lebih menyilaukan Oh, oh, <tik> oh ya bos, video dengan tema seperti ini juga banyak disukai di tiktok <tik> Nomor 2 Teman satu sirkon ada pepatah kalau manusia itu saling membutuhkan antara satu sama lain. Mungkin pepatah ini juga berlaku untuk video berikut. <SISU> bener kan saling melengkapi suatu nyalin petasan namun tidak bunyi-bunyi maka temannya membunyikan pagar bagus mas bro sangat menghibur nomor 3 kreativitas tanpa batas pernah main petasan gangsing yang muter-muter warna-warni begitu di tangan orang kreatif ini, petasan kancing bisa menjadi video yang sangat keren seperti ini. Nah gimana bos, mau coba di rumah? Silahkan beli petasan di toko Pak Ahmed. Nomor 4 CGI Fast and Furious. pernah lihat efek strip ban ngebul kayak di film-film? ternyata orang berikut bisa membuat efek seperti itu dengan sangat sederhana seperti berikut Nah gimana bos, itu lambat ide kreatif dengan petasan versi doktrin ngapa? Satu kesimpulan, bahagia itu sederhana tidak perlu sama pacar yang penting kita bisa membuat jok cok sehat dengan teman kita. Saya om bos, jika banyak kesalahan, om bos, peserta seluruh Dewan Direksi, mohon maaf dan pamit undur diri. See you next time. terima kasih.